Terlebih dulu, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komennya Bagi teman-teman yang berminat, silahkan kontak person ke nomor 08374 hey there, subscribe to my channel And also press this bell icon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya sini Sempat sembilan Nah dalam video kali ini guys Kita lagi proses pengerjaan Dalam proses pembuatan bak dam truk Khususnya di Jal Ajo Jalan b kilometer 20 Nah dalam video kali ini Pengerjaan Dua buah dam truk Yang lagi proses pengerjaan hari ini juga Satu buah bak dam truk Dua buah bak dam truk Hari ini teman-teman atau rekan kerja lagi the working hard ya kerja keras dalam proses pembuatan bak dam truk. so terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe, like komen dan share terhadap teman-teman yang berada di luar sana semoga teman-teman saat selalu dimanapun berada, amin amin ya robbal alamin. next kali ini kita akan lihat sedikit Bagian sisi kiri dan kanan dari proses pembuatan bak Dam Truck hari ini juga. Ini lagi proses cetak dasar. Wah, alhamdulillah ya. Dekar sorry Lajo Lanjut. Bapak Mai. Tertawa Pak. Aduh, happy Pak. <laughs> Oke, okay, terlebih dulu silakan klik-klik tombol subscribe like and comment Iya. Ya. New Umar Bakri lagi pros pengerjaan dalam pengelasan. Satu buah bak dam truk, dua buah bak dam truk hari ini juga. Wow. Rezeki salajo semakin meningkat saja ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, fokus kerja Semangat, semangat, semangat, semangat <SILENGALAN> wah wow, lumayan besar hari ini pekerjaannya ini bagi proses pengerjaan pembuatan bak dam truk hari ini juga So, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe, like, dan komennya. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan kontak person ke nomor 081374 656554. Iya, kerja yang rajin. Cari cuan. keras oke okay. oke di bagian depan dalam proses pembuatan bakdam truk hari ini juga ya so silahkan untuk dibantu subscribe like and comment salam satu profesi sini manafi khususnya di korosori Zalaco sampai pas kilometer 20. bantu di subscribe channel ini nanti kita akan berbagi-bagi tentang sebuah nazar dari korsel di sampai pas kilometer 20 jangan lupa di subscribe like dan comment cukup sekian dan terima kasih jumat berkah jumat penuh hari-hari yang kebahagiaan dialami oleh orang pekerja keras terima kasih see you next time